ke sini. Buna. Terima kasih. mana? Eh, as, nah. Nah, Mas, nah? kita mau bikin kota. aku yeah. bolong lagi. Ini eh, bukan bolong gede dia nih, bolong sebelah. Hmm. Ada yang sadar enggak nih? Jendela, bolong lagi. Halo. Itu namanya main jendela bolong. Nih, ada yang bolong kemaren doh, kan? Apa Bang ini ada ada? Dia yang bolong bukan adik tapi kawan adik. Oh, oh gitu buat. Yang lain adik yang bolong. Hmm, bunga itu bolong eh. hmm. Ini sebab. Ini ya, oh, oh, oh. adik saya. Oh, sedih. Jadi ini mau cari bunga yang bolong juga? Ya, sudah kita cari. Cari. Cari pada benar juga. Cari mana memang? Da, hmm. Dah, Ali, Ali Tandu. Kau tak tahu bodoh. Danda, oh, yang jadang. Jadang bolong. Okay, bunga itu. Ini senang. Mak yang anak hati kau senang. Oh man, tu dadu tu lah. Tadu. Tadi kan, dadu ni dulu dia Banyak bunga janda juga. Oh, bolong. Ya, yeah, banyak bolong-bolong. Itu kan. <tuh>, Tadi. Tadi. Tadi. Tadi. Tadi. bunga dah dapat. Janda bunga dah dapat. Tadi. Tadi. Bungong. Hah. Boleh ngan jamun jinoh ape bungong tu? Bungong janda bodong tu. Aduh. Kaju nyamun jom. Boleh. Hanam. Hanam bungong. Boleh pijat sih. mandu mungkin. Weh, macam. Aduh! Ayah bocil! Oh maaf! Bocil! Kau bukak tak? Tidak budak! Tidak budak apa kat? Tidak pelu pula maaf! Oh ni banyak! Ayah habis kutuk! Kenapa kat mana banyak jaman jino? Alah! Alah! Habis pergi mana banyak ha? Ha? Wambuh ke? Tepuk tak jauh! Iban! Tuan dengan! Cuma dulu jemuk dulu. Tak ada. Beli apa di sana di supermarket? Hmm, beli bedak, sabun cuci muka. Habis itu mau beli snack juga, Bi. Uh, di supermarket kota? Iya juga, Bi. Sabun kemarin dah beli itu dah habis? Udah dong, Bi. Udah dua bulan yang lalu. Udah habis. Lama, lama, lama. Oh, begitu. Boleh? Insya Allah boleh. Boleh, iya. Ya. Untuk anak Abi, apa yang boleh? Jadi, eh, sangat mantap lagi. Imah dah dapat. Yang dah belum sudah dapat. Dari mana lagi? Tak cakap, cewek. Tapi, hampalah saya lagi. Tak pula, yang penting boleh janda bodoh nyok tau lulus tu meh. Haha, setinggal. Tak pula tu. Angkat liriknya. Jom katenang, lulus tu meh boleh janda bodoh. Iya. Và Aku cari yang begitu lah. Sekejap lah aku cari jugalah. Nah, yang betul dah ya? ni. Daun lah bolong-bolong. Oh Mak. Betul, ni betul ni. Ni betul hmm, ni. Patahin aja susah kali lah. Ya? Mak buah-buah bolong ni. Ini kayang badak pun ni. Sepertinya ATM Abi ketinggalan ini Ya, jadi gimana Bi? Ya balik lagi lah, nggak mungkin kan? Emang bisa utang sana? Oh, mana bisa <laughs> Tapi nggak apa-apa, ya penting Insya Allah <coughs> ATM-nya ada gitu kan? Ya, ya. udah, nanti aja Umi lah Gak sekalian kita beli beda-beda Umi lagi Iya boleh, Bi. kayaknya Umi pun udah selesai masak kalau jam segini Oh, ya boleh. Pasal itu. Kadang-kadang yang habis-habis Ada apa, Abie? Ada apa? Nggak tahu. Belik bunga, Pak. Pak? Siapa, ah. Agam? Beli bunga? Beli bunga? Ah, Ini bunga ni. Dia bolong, Pak. Buah-buah bolong -buah ni, Pak. Buah apa ini? Dia bolong? Mojeda bolong. Ha. Nah, ah. Oh, nyok pokoknya. Banyak amilan ni jendela katanya. boleh. Tak dia, Pak. mati. Biar viral. Mati viral lagi. ya. Betul aja. aja dulu. kaya kan? Macam-macam aja anak ini. mau beli. Cuma tabra. Untuk viral. Kenapa, Itulah anak tadi, udah bunga disuruh jual sama kita, disuruh beli sama kita, kita nggak mau beli, disuruh tabrak dia sendiri. Apa kayak gitu? Ya Allah, janganlah di... Katanya untuk viral. Apa iya? Itu anak jaman sekarang di demi di ah, uang. Yaudah, kalau memang dia ada uang, kita tabrak aja. Enggak, nah, enggak. Kita tabrak abis. aja dia. Apa jangan-jangan. Tapi jangan. janganlah. Jangan, kita tabrak aja. pinggang pun dekat ni dia tapi minta tak pernah ya. apa aku jual lu kenapa beki makan suka kap kap pernah nama yang adil minggu depan kita bakal makan udah Kau ya,